Yo, halo teman-teman kita welcome back maning di channel tonton aja masih bersama saya Samudir di Basro Ahmad Bro. Kali ini saya buka aplikasi FIFA mobile. Saya kali ini mau mereview beberapa squad liga di tim saya. <laughs> Karena di sini ada yang gacor banget Bro. Namanya Bang Abekvel. Dia biasanya komen di uh, apa namanya unggahan saya. Namanya Abekvel. Dia pengguna Barcelona Bro. Dia anaknya gacor Bro. Tapi Kekil saya belajar FIFA Mobile itu dari dia. Dia yang ngasih tahu cara-caranya ke saya dan banyak support dia ke saya. Oke kali ini thank you pokoknya buat Bang Abekvel. Dia biasanya Bang Abekvel biasanya komen di kolom komentar. Saya mau coba review sekuat saya bukan sekuat siapa sih namanya uh, lingkar pertemanan di FIFA Mobile. Pertemanan saya teman-teman kita urutin nah, udah udah level akun ya. Dari Bang Yusan Bang Yusan FC Pertama kali saya diajak ma mabar sama Bang Yusan itu Pertama kali saya Bikin uh, uh, Pertama saya unggah video FIFA Mobile ya teman-teman Terus Bang Yusan ini nge saya Dan diajakin main sama Bang Yusan Sayangnya setiap Bang Yusan ngajakin saya main Pasti saya lagi main sama pemain yang lain Kayak gitu terus pokoknya <laughs> Bang Yusan Bang Yusan ini dia se sebah legendaris bro ini mah udah, te udah te ini bro udah gokil legendaris dua serangan versus Lo satu lawan satu legendaris dua oke okay. anggota plus enam dua itu profiliganya belum berperingkat tapi ya gokil lah dia udah legendaris dua bro dia tertinggi overallnya 130 bro saya gak tak kalah menang lawan dia pokoknya gak bakal pemain oh, anjay punya Ronaldinho kipernya bro, mantul, mantul, mantul, mantul, ada hakimi gokil ini, gokil, bang Yusan, bang Yusan FC, bang Yusan FC, bang Yusan FC, 4 tiga-tiga sejarahnya, bro, tuh. oh ini yang coba yang one by one, dia di minggu ini main dua kali, bro, dia menang dua satu, apa kalah dua tiga lawan overall 125 dan menang melawan overall 121 gokil gil emang Bang Yusan FC ya top lah Bang Yusan, Bang Yusan FC top udah legendaris 3 ya udah pro player banget ini Bang Yusan <laughs> kayak 100 bro kayak nya 100 oke okay. top nilainya gokil untuk Bang Yusan Bang Yusan ini apa ini Bang Yusan nilainya top yang kedua di sini ada ini saya ngurutin berdasarkan level akun ya bro. Nah ini yang paling kacor bro, yang paling kacor ini namanya Barcelona. Dia biasanya komen di kolom komentar namanya Bang Abekfile, Abekfile. Ini bro kita nah coba lihat dia formasinya dia menggunakan Barcelona formasinya empat dua empat empat dua empat. Kipernya Nur bukan Nurco ini bacanya gimana sih no nuwer, wear -we new nu -we alambuh orang ngerti bocone biye eh uh, pemonya pilih pilih oke okay. huh rudiger nya beneran rudiger 113 mantep kali men gokil rudiger 113 mantep Cuk. saya dapat rudiger itu 106 kayaknya apa ini saya nggak cukup kali ya. <laughs> Oke, ini gokil bro. Saya melawan Bang Barcelona, Bang Abekvel ini kalah bro, kalah karena ketinggal jauh lah. Pokoknya pemain saya nggak bisa ngapa ngapain karena disitu saya juga baru. Ini Bang Abekvel ini yang ngajarin saya formasi. Ini harus pindah ke sini, ini harus pindah ke sini. Pokoknya top untuk Bang Bang Abekvel ini top. Pokoknya dia kelas dunia 2 untuk serangan versus serangan versusnya. Uh, kelas dunia 2 dan untuk profil one by one-nya itu Fadulawan satu satunya itu legendaris 3. Legendaris 3. Divisi tertingginya kelas dunia 1. Oh, total menang 376. 376 jumlah piala terbanyak 798, Bu. Kita buka melawan LFC skor 2-0. Overall 121. Rafiq Ardian, Rafiq Adrian masih saya. Itu skor liganya skor laganya 2-1 ya, bro 21nya ini ada empat tiga Wow, ini yang gokil lagi nih, ngelawan mana ini? mana nih, bro? None, overallnya sembilan belas dia menang 4-1, gokil Nilainya, kalau untuk, apa namanya? Liga, kita main Liga di sini, yang saya buat Pemenangnya, Bang Barcelona ini pasti menang Karena dia yang tertinggi, bro, tertinggi dia, tertinggi Saya main... Uh, serangan versus sama Bang Barcelona itu nggak bisa ngapa-ngapain Cok, pemain saya cuk anjay bener. Bro, thank you Bang Abek VL, pokoknya thank you uh, Udah banyak ngasih tahu, udah banyak ngasih saran ke saya Terima kasih banyak Ini dia uh, profil liganya Oh, uh, peringkatnya udah gede, bro Peringkatnya udah gede Oh, uh, nilai Oh, uh, overallnya 123, men Saya bentar lagi nyusul, tapi Masih jauh, bro Overall saya baru 114 kimestrnya sama, kimestrnya sama 100. Overhang ini tinggi, Bro. Tapi gokil. Bang Barcelona udah mencapai legendaris 3. Mudah-mudahan saya lekasnya usul Bro enggak karena degradasi mulu Oke, okay? top nilai 100 untuk Bang Barcelona atau Bang Abek Biasanya Bang Abek itu komen di kolom komentar ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung uh, follow aja. Uh, invite aja akun Vivanya, Bro. Akun Vivanya Bang Barcelona. Bank Barcelona Tapi yang mana ini? Profiliganya Tadi coba Bank Barcelona Dia Overall 123 Chemistry ini ya bro Bank Barcelona Default Oh, Oke okay, back Oke okay, selanjutnya Untuk bank Bank Bank Bank Bank Bang Nabil! Nah, Bang Nabil ini pernah ngundang saya di Liga Pernah ngundang saya juga untuk uh, versus teman ya teman-teman Kita coba lihat Bang Nabil, Bang Nabil Dulu aktif loh Bang Nabil ini lo bro Overallnya 119, Game Historynya 98 Formasinya 4, 5, 1 hampir kayak saya, saya dulu formasinya sama bro, 451 kalau... eh nggak nih, saya dulu pakai formasi 352 formasinya 352 itu biasanya dipakai sama squad lima 352 nah ini 451 bro, 451 di sini kosong berarti dia udah jarang aktif lagi bro untuk Bang Nabil, M. Nabil. dulu pernah komen di kolom komentar di kanal youtube saya Bang Nabil ini terus dia uh, nginfit akun saya ini Pro tiga dua belum peringkat. tapi ya keren lah untuk bang, bang Nabil ini dia level 29 ya Bro level 29 divisi kelas kelas apa tadi Bro divisi kelas kelas kelas kelas kok masih kosong ini ya Bro tapi oke okay lah keren untuk bang Nabil mungkin dia lagi vakum sejenak lekas baik lagi ya bang Nabil <laughs> Oke okay, untuk di selanjutnya di sini level berdasarkan level akun di sini ada bang Zaidan Bang Zaidan Aneh banget Itu memang Liganya ya bro Liganya dia Overallnya hampir sama Kayak Bang Nabil bro 119 Kita cek profilnya Bang Zaidan Bang Zaidan Formasinya 4 4-2 Datar uh, Overallnya 90 uh, Overallnya 119 puluh 94 Dia di level 27 Tadi kok ada Sekarang gak ada bro uh, Profilnya Bangsi dan Bangsi dan bangsa dan Oh kelas dunia 3 dan peruan, bro peru satu dia overallnya 119, gede lo bro, gede bro dia level 27. udah gede lah lumayan saya overall pendek banget dulu, nyampe kelas kelas dunia 2. tapi sering kena degradasi karena saya kalau main itu kalahan, kalahan banget bro ga pernah menang kalau menang itu kayak udah misalkan saya dalam satu hari itu main main ada tujuh kali itu menangnya paling dua kali atau cuma satu kali atau bahkan nggak menang sama sekali makanya sering kena degradasi nggak naik-naik levelnya doang Bro yang naik level yang doang yang naik Oke untuk di selanjutnya di sini ada Bang Norlak Bang Norlak itu nama liganya ki Club Oh uh, levelnya overallnya 111 level 20 dia Bro peruang kelas dunia 3 Bang Nurlak spill sih siapa ini Bang Nurlak sebelumnya. Bang Nurlak ini bro, teman satu kantor sama saya. <laughs> Bang Nurlak. Dia teman satu kantor. Biasanya saya kalau main FIFA Mobile itu bersebelahan sama dia. Dia main sendiri, saya juga main sendiri. Kadang juga kita main ya cuman apa namanya? versus teman. Kita main versus teman. Dulu saya bangun apa? bikin liga itu dia, saya, dia, Bang Nurlak ini terus sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, dia formasinya nya tiga empat dua, tiga empat dua satu, tiga Kenapa enggak empat tiga dua satu ya, bro? <laughs> di sini kayak delapan Oh, udah jarang main, bro. Dia, bro, udah jarang main. Oh, berarti sekarang Bang Norlak ini mungkin aktif di Mobile legend ya, bro. Kayaknya sih, Bang Norlak. Thank you, nilai pokoknya. Bang Norlak, good kalau main. Kalau apalagi kalau dia di mode... Tantangan kalau nggak salah, di Piala Dunia World Cup 2022, dia sering menang bro kalau main itu. Karena saya suka ngelihat Bang Nurlak ini main FIFA Mobile. Ya biasanya di laga-laga yang lain, di laga-laga yang lain. Oke, okay, untuk yang selanjutnya, yang selanjutnya di sini ada Bang Askan. Welcome Bang Askan, Real Madrid. Dia overallnya sama kayak saya, bro. Overallnya sama kayak saya, 114, dia mencapai level 17. Level belas dia masih amatir 2, kita cek aja profilnya bro Kita cek profilnya bro Dia amatir 2 bro, BPC tertinggi bro 2, total menang 0 Ini mungkin di minggu ini dia nggak main kali, coba lihat Oh, minggu ini dia main sejarahnya Gede ini bro seri kok 14.800 Oh, kita yang untung ya Skor laganya 3-3 Bang Askan Overall 114 Kemistrinya 74 Dia dua satu tiga tiga. Ya Baguslah untuk Bang Nurlak Semangat terus Kayak saya pokoknya bro Kita formasinya sama Ay, Formasinya lagi uh, Overallnya sama bro Bedanya di chemistry doang Bedanya di chemistry Saya overallnya sama Sama kayak Bang Askan 114 Cuman chemistry punya saya 100 Good luck untuk Bang Askan di sini sejarahnya Oh Gokil Gokil bro Gokil bro, nilai plus untuk Bang Askar Oke okay, baik. Untuk di selanjutnya level akun. Di selanjutnya disitu ada Apa ini bro? King Kimi Ki... King Kimieng, King Kimieng, Bang King Kimi ini kok bawahnya ada Bang Nabil lagi? Oh Bang Nabil 2 bro Oke, okay, thank you. Uh, banking Kimiei La Liga dia nol rumah si nol bro empat satu dua satu dua lebar dia bro lebar belum ada bro overallnya seratus lima chemistrynya tujuh puluh empat chemistrynya sama kayak Bang Askan tadi ya bro oke okay, selamat berjuang untuk uh, Bang King Kimiei kita sama kita sama Bang kita sama sama sama-sama belajar. Sama kayak juga saya sama-sama belajar. Oke, untuk di selanjutnya. Di sini ada Bang Nabil. Welcome Bang Nabil. Dua-duanya. Bang Nabil dua-duanya. Wow, Jakarta, men. Bang Nabil, kita sama-sama di Jakarta. Saya di Jakarta Timur. Bang Nabil di Jakarta mana, nih? Ini Bang Nabil untuk akun yang kedua. Akun yang kedua itu overallnya 103, men. 103. Uh, levelnya 17. Dia uh, profil liganya. Liganya namanya... Jakarta. Sama, Bro. Bosong, Bro. 433 menyerang. overallnya nya 103 kayak misalnya 74. Sama kayak tadi ya. Bang King Bang Kimeni dan Bang Askan. Untuk kemisternya. Oke. Okay. Top untuk Bang Nabil. Gokil gokil gokil gokil. <tabih> Tapi Bang Nabil dua. Oke, okay, untuk Bang Cek. Bang Cek, Bro. Bang Jack ini, dia pernah main sama saya versus versus teman. Karena Bang Jack ini uh, mm, overallnya 107, udah, udah meningkat. Dulu nggak 107 kayaknya deh. Dulu pas main sama saya overallnya masih 102 atau berapa gitu, bro. Pas zaman-zaman event... apa itu ya? New kalau nggak salah. Event-event New toti. Karena dia, Bang Jack ini pernah magang-magang di tempat saya kerja. Pernah magang dan kebetulan saya nanya ke dia, ke Bang Jack. Bro! Uh, situ main film mobil nggak kalau main ayo kita main film mobil serangan ya versus teman lah kayak gitu akhirnya kita saling invite saling invite dan waktu itu kita sendiri apa bikin cup sebenarnya bikin liga bro kita main di sirkel itu doang waktu itu oke okay, thank you untuk bang Jack pokoknya saya selalu untuk bang Jack uh, mudah-mudahan rezeknya lancar top chair untuk bang Jack uh, di sini overallnya selalu tujuh dan dua, nya 72 72 dia mencapai level 16 dulu pas uh, saya sering main sama dia levelnya masih 13 kalau nggak salah bro dua 424 oke okay. nilainya berapa bro saya kalau masih mau ngasih nilai nggak bisa sih bro saya juga nggak bisa main bro <laughs> saya sama kalau main kayak dia bro noob pokoknya bro <laughs> Waduh, oh no. oke. Okay, untuk di selanjutnya, selanjutnya ada abang Juventus FC. Bang Juventus FC, overallnya seratus dua, levelnya 15 bro. Besik, itu nama liganya. Pro tiga, pro dua. Kita cek profilnya, bro. Profilnya, bro. Rata-rata sama, sama-sama kosong, bro. ternyata rata, -rata bu. Juventus, uh, mungkin yang kosong-kosong ini dia terlalu sering main event ya kali bro, Event, kayak contohnya event Utahi, terus event yang sekarang apa bro? Festival Pelangi atau apa? -apa? Uh, UCL ya bro kalau sekarang bro UCL. Uh, ini dia mencapai level 15 bro, formasinya 4-3-3, chemistry-nya 70, for apa? Overall-nya 102. Oke, okay. bang siapa ini namanya tadi? Bang Juventus, gokil bro, Bang Juventus, Bang Juventus, thank you, nilainya teman-teman kasih nilai buat bang Jupiter <laughs> karena saya kalau ngasih nilai itu gimana ya bro bukan takut sih cuman kayak nggak ahat loh bro karena saya juga kurang saya banyak kurang jadi mau ngasih nilai itu sungkan bro karena saya jadi kurang kecuali saya banyak pinter lah dan uh, dari sekian overall 100 bro overall 100 itu mentok di mana nah ini nih oh satu lagi bro satu lagi yang overallnya pokoknya di atas seratus bro. ini kok masih resisti, masih resisti. overallnya satu tiga belas tinggi lho bro overallnya bro. dia mencapai level tiga belas, mencapai level tiga belas. wow men pro one, eh pro dua, pro tiga. oke okay, gokil. oh tidak tidak ada hasil. kalau tidak ada hasil biasanya bro kita lock out, ya kan kita lagi main tiba-tiba lawannya sinyal, sinyalnya blank, kita juga sinyalnya blank. Biasanya kayak gitu bro. Biasanya, karena saya juga pernah ngecek juga bro. <tuh> Ini nggak ada hasil ya bro, nggak ada hasil, nggak ada nggak ada poin pialanya nggak ada. Oke, okay, thank you, good luck. Pokoknya semangat bermangin untuk Bang Manchester City sama kayak saya, Bang Manchester City. Tapi saya Manchester United bro, makanya. Thank you, Bang Manchester City. Next kita main ya Bang Manchester City. <tuh> Oke kita back Oke okay, bro itu yang saya react itu yang overnya di atas 100 ya teman-teman Yang overallnya di atas 100 pokoknya. Dan di sini yang tertinggi adalah Bank Yusan FC. Mantep Bank Yusan. Mantep Bang Yusan. Dan Bank Barcelona yang tim Bank Barcelona dia sering ngasih apa namanya masukan ke saya, ngasih uh, tips ke saya. Bang Barcelona itu sering. Dulu suka. Banyak bro yang suka ngasih tips ke saya melalui kolom komentar. Biasanya, ah, pokoknya selama kita enggak ganggu pekerjaan utama, ya gas aja, bro. Gas aja, bro. Selama kita apa namanya enggak sibuk, bro. Enggak, kasih sibuk sama pekerjaan utama, kita main game. Ya, enggak. Hmm. <lamban> saya juga, kalau di sela-sela lagi kerja, lagi serata aja, biasanya main game, bro. Biasa aja. Ya mau ngapain, bro? Mau sekolah, sepuluh media sosial juga, bosen bro. Yang dilihat itu, itu bunuh. <lamban> ya, enggak. Mending kita main game, ya, enggak. <lamban> Oke, thank you, buat. Semua teman-teman, pokoknya mak makasih banyak udah nginfit saya Udah nginfit saya Pokoknya kalian top the best Thank you Thank you, thank you, thank you Thank you bro Thank you bro, thank you bro Thank you bro, thank you bro Thank you bro, thank you bro, thank you, bro. Thank you, bro. Oh kalian dulu lah Bro uh, Udah pada beli Bojo lebaran belum? Saya nggak beli, bro. Nggak beli. Nggak punya duit. Nggak punya duit, bro. Oke, bro. oh ho, ho, ho. Masih 114, bro. Thank you. Thank you, pokoknya. Thank you buat semuanya. Buat teman-teman semua. Thank you. Terima kasih banyak. eh uh, Next kita bikin liga lagi, ya, bro. Next kita bikin liga lagi. Oke, okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.